Hot news, lagi asik nyabu bareng cewek di hotel kombes Yulius Bambang Karyanto ditangkap polisi. Seorang polisi berpangkat komisaris besar polisi atau kombes polisi bernama Yulius Bambang Karyanto atau kombes IBK ditangkap polisi dari direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya. Kombes Yulius Bambang Karyanto ditangkap saat nyabu dengan seorang cewek di hotel. Penangkapan Kombes Julius Bambang Karyanto berlangsung di sebuah hotel di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 6 Januari 2023. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes N. Rajulpan pun membenarkan penangkapan terhadap Kombes Julius Bambang Karyanto. Saya membenarkan bahwa itu hasil penindakan dari serse narkoba Polda Metro Jaya. Jelas N. Rajulpang kepada wartawan Sabtu 7 Januari 2023. Saat ini Kombes Polisi Julius Bambang Karyanto merupakan anggota Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri. Yang bersangkutan dinas di Baharkam, mantan Dirpol Air Polda Papua sekarang di Baharkam bebernya. Dalam penangkapan di dalam kamar hotel tersebut, ditemukan dua plastik klip sabu-sabu berisi masing-masing 0,5 gram dan 0,6 gram. Jadi ada dua barbuk barang bukti, imbuh di narkoba Polda Metro Jaya Kombes Polisi Mukti Juharsa. Saat ditangkap Kombes Ebk alias Kombes Ilis Bambang Karyanto sedang asik nyabu dengan seorang perempuan. Mereka pun akhirnya digelandang Kopolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, hasil pemeriksaan Uring, Kombes Julius Bambang Karyanto ternyata positif mengandung sediaan narkoba. Mengenai perempuan yang bersama Kombes Julius, Kombes Mukti menjelaskan ikut diangkut Kopolda Metro Jaya, sampai perempuan juga ikut diperiksa. Kombes Mukti menyatakan penyidik di Dres narkoba Polda Metro Jaya memiliki waktu 3 kali 24 jam Untuk menentukan status kombes Yulius Apakah dinaikkan sebagai tersangka atau tidak Artikel asli suara Nah Ini kita bahas kawan Ini kita bahas Ya Apalagi seorang kombes narkoba ini kalau di zamannya Pak Idam ini sudah dipecat. Apakah di zamannya Pak Sigit ini ikut dipecat? Nah, karena ini kombes. Tapi yang namanya narkoba itu eh, tidak ada teman pilih yang namanya narkoba. Apalagi harusnya memang ngasih contoh ini harusnya seorang kombes harusnya memberikan contoh kepada anak buah agar jangan menggunakan narkoba. Hal-hal yang seperti inilah kawan. Yang membuat kita heran semua. Bagaimana bisa narkoba ini bisa diperangi. Bisa dihentikan di negara ini. Kalau oknum-oknum aparat saja. Terlibat jadi pemakai. Ini kawan. Ini harusnya dipecat begini. Kenapa? Kembali lagi negara tidak akan pernah rugi kehilangan oknum-oknum ya, apa yang salah seperti ini. Masih banyak anak-anak muda, masih banyak rakyat Indonesia, masih banyak pemuda-pemuda Indonesia yang ngantri ingin mengabdi, mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara lewat institusi Polri. Banyak ngantri itu, ngantri. Ya. Seharusnya, Apalagi sudah pangkat tinggi seperti itu Harusnya melarang ya Menghimbau kepada seluruh anggota jajaran Agar menghindari narkoba Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia Agar menghindari nanya narkoba nah, Ini ikut jadi pemakai Nah kalau sudah oknum begini Apalagi pangkat tinggi jadi pemakai Ya bisa-bisa, bisa jadi Dia melindungi orang yang jual narkoba itu Ya mudah saja tidak terlibat di dalam pengedaran narkoba. Ini bagaimana, ya bagaimana bisa ini. Paling kalau saya lihat itu saya tanya, ya instruksi Kapolri sampai ke jajaran dan seluruh anggota Polri mendapat perintah untuk menangkap pengedar narkoba, menangkap pengguna narkoba. Mari kita hentikan, nah muncul ini aparat sendiri yang melakukan oknum. Bagaimana mau beres permasalahan narkoba di negeri ini, kalau oknumnya saja begini. Saya sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berpesan kepada aparat Polri yang lain, baik Polri termasuk yang lain, institusi lain agar menghindari apa apa itu narkoba. Mari kita perangi sama-sama karena ini mau rusak masa depan generasi bangsa Indonesia. Rusak. Bukan hanya di institusi T.E. Polri, di institusi lain juga ditemukan narkoba. Ada itu muncul di berita-berita itu. Jadi kepada sahabat pura Indonesia ya jangan langsung menjustis jika ada oknum-oknum seperti ini yang melanggar terus. Menganggap sama rata bahwa semua polisi itu sama saja. Eh jangan begitu kawan. Yakinlah bahwa masih jauh lebih banyak polisi yang baik. Daripada polisi-polisi yang seperti ini. Ini juga sudah nyata-nyata merusak nama baik institusi Polri. Merusak. Di satu sisi. ya. Polri apalagi, apalagi yang ada di Satgas seperti pasukan Polri yang Brimob. Yang lagi satu kasih sedang operasi demi kedaulatan negara yang yang siap yang rela mau mengorbankan seluruh nyawanya untuk kedaulatan NKRI seperti di Papua. Itu untuk juga menjaga nama institusi tiba-tiba eh, dirusak oleh oknum-oknum Dirusak nama institusi. Makanya waktu lalu itu pernah saya sempat viral dan saya angkat tangan itu ya. Ada sepasukan Brimo lagi di, kalau tidak salah itu lagi di daerah penugasan. Itu. Kayaknya lagi mau patroli kayak itu. Ya lihat, pas lagi di, ya di hutan lah. Memberikan, menyampaikan isi hatinya. Mereka menunjukkan bahwa mereka berada di hutang untuk kedaulatan negara berjuang termasuk untuk men tetap menjaga citra baik Polri tapi di satu sisi muncul oknum-oknum yang merusak institusi Polri ini harus dipecahkan begini-begini Ayo kawan mari kita semangat untuk melawan peredaran narkoba di negeri ini demi masa depan generasi Bangsa Indonesia baik videonya kawan.